Keluarga Vena Melinda kecewa dengan KDRT yang dialami putrinya. Nimade Ayu Rahmawati sebagai ibu dari Vena Melinda mengungkapkan rasa sedih setelah putrinya menjadi korban dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT oleh suaminya, Ferry Irawan. Ibu dari Vena Melinda mengaku tidak ingin memikirkan rasa penyesalan sang anak menikah dengan Ferry Irawan dan mengatakan sudah lewat sekarang. Ia mengungkapkan belum sempat menjenguk Vena yang saat ini masih dirawat di rumah sakit di Surabaya dan lebih fokus mengurus cucu-cucunya dan mempercayakan adik Vena serta Ferel Bramasta dan Atala Naufal untuk menjaga putrinya. Selama sembilan bulan menikah, Ferry Irawan diketahui kerap melakukan kekerasan terhadap Vena Melinda. Salah satunya adalah suaminya itu kerap meminta jatah setiap malam, dan jika tidak dituruti akan ngamuk hingga mencaci Vena Melinda. Saat ini, Vena Melinda masih dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya, Jawa Timur, menurut tim kuasa hukumnya, Hotman Paris. Vena Melinda segera akan melayangkan gugatan cerai buntut dari kasus dugaan KDRT ini. Vena Melinda juga diketahui sudah merasa tidak bahagia dan tertekan dengan rumah tangganya beberapa bulan belakangan ini. Kejadian ini menyedihkan dan mengecewakan banyak orang yang mengenal Vena Melinda sebagai seorang ibu, artis, dan juga sebagai sosok yang baik dan peduli pada lingkungan sekitarnya. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang serius dan merugikan bagi korban, keluarga, dan juga masyarakat secara umum. Hal ini seharusnya tidak dianggap sebagai masalah pribadi yang hanya bisa diselesaikan dalam lingkungan keluarga saja. Namun seharusnya diakui sebagai masalah publik yang perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan. Sementara itu, masyarakat juga harus memperlakukan korban dengan empati dan tidak menyalahkan korban atas apa yang terjadi pada dirinya. Semoga Vena Melinda dapat segera pulih dan semoga kasus ini dapat segera diselesaikan dengan adil dan memberikan keadilan bagi Vena Melinda sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.